Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentunya masih bersama bebek mania bebek mania kali ini lagi bikin perawat kandang karena kandang kemarin itu lagi virusan sedikit nggak tahu bebek kita banyak yang mati banyak yang sakit terus dua hari tiga hari sudah saya sakit mati dia kan. Hmm. Oh ini robek, robek biasanya anak petani, kita karena keperma menuju ke kandang kandang kita ini kita. bikin yang pula tapi gagal. Sekarang kita ganti sama entok aja. Entoknya belum terlalu banyak, guys ya, teman-teman ya. karena masih pemula kemarin tuh beli 500 ekor, mati semua. Hampir-hampir habis ya. <tuh> Sekarang kita baru beli 300 aja dulu, karena kandang baru di selesai dirawat Kasih di luar aja kita kasih makan makanan alami aja guys gitu teman-teman ya. Kita kasih makan kayak gini. Ini apa namanya? Jagung jagung teman, tahu kita namanya apa, yang penting kita kesemakanlah makan lah. Kalau kita keluarin kita dikit yang, yang masih yang mudah keluar, baru baru ikon makan di sini, yang di sana juga tempat makannya ada di dalam sama di depan sini. Karena kita bisa bisa yang kemarin tuh yang di sini guys yang temen-temen ya yang ini kita belinya di pasar nggak tahu dia sakit apa enggak jelas kita beli di pasar Dan sama peternak ya kalau sama peternak enak kita udah tahu yang mana yang sakit, namanya yang enggak, yang kualitas yang bagus karena makannya terawat sekarang ini yang ini kita beli di pasar. Oke buat teman-teman semua ya kalau pengen beternak itu jangan terlalu ambisi yang pertama Jangan terlalu memikirkan keuntungan Karena kita bisa memikirkan keuntungan itu dari 6 bulan ke depannya Karena yang baru dibikin atau baru di bebeknya atau entoknya itu masih mengeluarkan modal yang pertama modal untuk pembuatan kandang untuk pembelian entok dan yang lainnya untuk makannya juga kita belum bisa menghitung rugi atau untung yang kita bikin karena kita kita bikin beternak itu biasanya dari enam bulan ke depan baru kita tahu alami karena mengiritan kedua lebih efisien yang ketiga enggak terlalu mahal kita bisa beli di petani petani kan deket sama kita di sini yang lebih murah lebih enak belinya oke cukup sampai di sini dari perkembangan dan kegagalan Ternak kita bebek mania, jangan lupa subscribe, komen di bawah, komen di bawah, dan subscribe juga. Jangan lupa dukung terus channel Bebek Mania karena Bebek mania tanpa dukungan teman-teman semua, ya. Enggak bakalan berkembang, enggak bakalan maju, enggak bakalan bisa ngatur video yang lebih bagus dan lebih semangat lagi buat Bebek Mania. Jangan lupa subscribe, oke teman-teman, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.